Lingkaran cahaya kemasan terus perlahan berputar di atas istana kuno. Gelombang fluktuasi misterius tersapu seperti air banjir, menyebabkan mata banyak orang dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, baik langit dan tanah di sekitar istana kuno ditutupi dengan lautan orang-orang hitam yang padat. Mata mereka benar-benar terfokus pada lingkaran cahaya kemasan, mengamati semua yang terjadi di dalamnya. Suasana di sini menjadi sangat aneh sejak lindung memasuki lingkaran cahaya. Semua orang sangat menyadari jumlah objek ilahi yang menakutkan yang ada di Treasury Item Divine. Jika benda-benda suci ini digunakan untuk membangun pasukan, kekuatan pasukan ini pasti akan mampu mendominasi seluruh wilayah Perang Bis. Tentu saja, hampir tidak ada orang yang memiliki ambisi liar setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun. Sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun muncul hari ini. Adegan ini membuat hati mereka bergetar. Jika Lindung bisa keluar dari istana, dia pasti akan kembali dengan panen berlimpah yang akan menyebabkan mata banyak orang memerah karena iri. Kekuasaan adalah raja di wilayah Perang Bis. Jika Lindung benar-benar berhasil mendapatkan panen yang mengerikan seperti itu, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Deep Lightning Mountain mungkin adalah faksi yang termasuk dalam salah satu dari delapan komandan iblis besar. Namun, ada juga tiga komandan iblis besar lainnya yang dengan tamak mengawasi dari samping. Oleh karena itu, semua orang yang hadir jelas mengerti bahwa itu masih akan baik-baik saja jika lindung tidak muncul. Namun, jika dia melakukannya, dia kemungkinan akan secara pribadi mengalami apa yang dimaksud dengan kejahatan memiliki barang berharga. Pada saat itu, bahkan di Lightning Mountain tidak akan bisa melindunginya. Little Flame dan yang lainnya juga menyaksikan lingkaran cahaya kemasan dengan ekspresi serius dari salah satu gunung. Yang pertama masih baik-baik saja dan dia benar-benar mengabaikan banyak pasang mata di sekitarnya. Namun, tubuh kelompok centong tegang dan mata mereka penuh dengan kehati-hatian. Mereka semua sama-sama menyadari apa arti atmosfer ini. Mata mereka sesekali melirik ketiga gunung ke depan di mana tiga komandan iblis besar saat ini berada. Pada saat ini, mata ketiga komandan iblis tertutup sebagian sementara tangan mereka digantung di sisi mereka, memberi mereka penampilan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Mereka semua mengabaikan bisikan yang muncul di sekitar mereka dari waktu ke waktu. Namun, Individu yang lebih perseptif mampu merasakan jejak fluktuasi berbahaya di sekitar tubuh ketiganya. Jelas, mereka sangat khawatir bahwa lindung bisa memasuki treasury item ilahi. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah suasana aneh ini, dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu dan matahari yang panas di langit juga berangsur-angsur turun sementara cahaya merah gelap menabur di atas pegunungan yang luar biasa. Sinar matahari yang tersisa berwarna merah darah, berdengung. Sementara tanah menjadi merah gelap karena matahari terbenam. Riak akhirnya muncul pada lingkaran cahaya kemasan yang benar-benar tanpa aktivitas sebelumnya. Desir-desir, semua mata di pegunungan tiba-tiba bergeser pada saat ini sementara beberapa orang yang duduk dengan kuat tiba-tiba berdiri. Tatapan mereka membakar panas. Trio Heaven Dragon Demon Commander juga perlahan membuka mata mereka. Ada ketajaman dan keruntuhan yang tidak biasa di dalam mereka. Riak-riak pada lingkaran cahaya emas tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, sosok cahaya akhirnya muncul di depan banyak mata di tengah-tengah energi kacau dan mendarat di tanah. Lindong, dia masih hidup, sudah bertahun-tahun. Akhirnya ada seseorang yang masuk ke Treasury Item Divine. Suasana tempat itu tampaknya telah dinyalakan setelah sosok cahaya muncul. Mata banyak orang dipenuhi dengan emosi yang kuat, ada kejutan kaya dan keserakahan di mata mereka saat mereka melihat Lindung. Mereka semua sangat menyadari jumlah menakutkan objek ilahi dalam perbendaharaan, dan Lindung bisa masuk dan menarik tanpa terluka. Kemungkinan tidak ada yang akan dengan mudah percaya bahwa Lindung telah kembali dengan tangan kosong. Dibandingkan dengan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan objek ilahi dari dalam treasury item ilahi. Itu jelas jauh lebih mudah untuk mengambilnya dari tangan Lindong. Tubuh Lindong melintas dan muncul. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata seluruh gunung yang menatapnya. Rasanya seolah dia dikelilingi oleh serigala. Mata hijau berminyak di mata mereka mampu menunjukkan keserakahan mereka. Kakak laki-laki, flem kecil mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat Lindong muncul. Dia melambaikan tangannya yang besar dan memimpin para ahli dari Deep Lightning Mountain. Mereka mengepung dan menjaga Lindong sementara Little Flame juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling mereka dengan mata ganas. Lindong mengangguk, meskipun Little Flame tidak menjelaskan secara rinci. Lindong secara alami dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Jelas, suasana ini muncul karena dia. Suasana yang hampir beku berlanjut untuk waktu yang lama sebelum semua orang melihat Panglima Iblis Naga Langit perlahan berjalan maju. Dua komandan iblis besar lain di dekatnya juga mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Kamu benar-benar orang yang selalu mengejutkan orang lain. Komandan iblis naga langit menatap Lindong dan tersenyum samar. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini ejekan atau bahwa dia benar-benar terkejut. Lindong tidak berkomentar. Segera setelah itu, dia tertawa. Apa yang semua orang rencanakan lakukan? Perbendaharaan ilahi kuno masih ada di sini. Apa gunanya menatapku? Petik 2, aku cukup ingin tahu tentang bagaimana kamu berhasil memasuki treasury item divine ini. Komandan Naga Langit Iblis mengabaikan kata-kata Lindong dan dengan tenang bertanya. Mungkin, keberuntungan. Lindong tersenyum. Alis the Heaven Dragon Demon Commander terangkat setelah mendengar ini. Undulasi dari dalam treasury ilahi kuno telah sangat berkurang. The Ghost Condor Demon Commander yang belum berbicara. Berkomentar dengan suara rendah saat matanya berkedip. Seluruh area menjadi gempar setelah kata-katanya terdengar dan bahkan murid Lindung dikontrak dengan cara yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Super ahli panggung samsara ini memang luar biasa. Bisakah treasure item ilahi saat ini menjadi cangkang kosong? The Ghost Condor Demon Commander memiringkan kepalanya sedikit. Matanya yang luar biasa tajam memandangi Lindung yang tampak tenang saat dia menyeringai dan bertanya. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam bagi mereka. Tidakkah kita tahu jika kita mengujinya? Komandan Iblis Mas berbicara dengan suara lemah. Dia mengepalkan tangannya dan batang hitam besar itu berubah menjadi bayangan hitam besar yang panjangnya seribu kaki. Saat tanah itu runtuh, bayangan bersiul ke depan dan menabrak istana kuno dengan kejam. Bang, tanah bergetar dan semua orang bergegas melirik. Segera setelah itu... Murid-murid mereka dengan cepat menyusut ketika mereka melihat istana kuno runtuh di bawah serangan tunggal dari komandan iblis keramas. Namun, bahkan tidak ada riak sedikitpun yang dikeluarkan ketika istana kuno runtuh dan tidak satu pun dari banyak objek ilahi dapat ditemukan. Objek ilahi dalam treasury item ilahi telah benar-benar lenyap, tak terhitung orang yang terpana. Segera setelah itu, mata mereka tiba-tiba memerah seluruhnya. Banyak pasangan mata yang sangat serakah berbalik ke arah lindung yang tampak tenang. Little Flame dan yang lainnya di belakang lindung tertegun. Yang pertama masih baik-baik saja. Tetapi kulit kepala kelompok centong menjadi mati rasa. Orang di depan mereka ini benar-benar mengosongkan treasury item divine. Apakah dia ingin membuat yang lain jadi gila? Ki, bocah ini sebenarnya berencana untuk menyesatkan semua orang. Ide kamu tidak buruk, sayangnya. Kamu masih agak terlalu lembut. Murid komandan iblis keramas menyusut sedikit ketika dia melihat Treasury Item Dewa yang runtuh dan tertawa. Mata komandan iblis Naga Langit perlahan menarik diri dari Istana Kuno yang runtuh. Dia menatap Lindong dan berbicara perlahan dengan suara lembut, "Lindong, serahkan benda-benda ilahi yang kamu peroleh dari Treasury Item Divine. Bagaimanapun juga, seseorang harus rasional." Deep Lightning Mountain kamu akan tersedak sampai mati oleh hal-hal itu. Petik 2. Kamu tidak akan bisa pergi dengan benda-benda suci. The Ghost Condor Demon Commander tersenyum sedikit. Senyumnya menyala dengan keserakahan yang membuat orang takut. Lindung menyipitkan matanya saat dia mengamati mata serakah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, Aku menyadari semua ini. Aku bisa menyerahkan 80% dari objek ilahi ke Blood Dragon Hall sementara Gunung Petir Jauh aku akan mengambil 20%. Ini bukan berlebihan, kan? Petik 2, Panglima Iblis Naga Langit terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi aneh melintas di mata faksi di sekitarnya dan dua komandan iblis besar lainnya. Sepakat, kata itu baru saja lolos dari mulut Panglima Iblis Naga Langit ketika tiba-tiba berhenti. Ini karena dia jelas merasakan tatapan yang sedikit dingin yang melesat dari Komandan Iblis Condor hantu dan Komandan Iblis Keramas. Baru kemudian ia tiba-tiba terbangun. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin ketika dia mengeluarkan tawa yang aneh. Sungguh seorang anak kecil yang kejam. Kamu berniat untuk menimbulkan konflik internal dengan kata-kata kosong belaka. Ghost Condor, Keramas. Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua telah jatuh pada trik tingkat rendah ini. Komandan Naga Langit Iblis memandang kedua Ghost condor dan tertawa dingin. Haha, bagaimana mungkin? Bocah ini memang licik. Pertama-tama kita harus merenggut segala sesuatu di dalam treasury item ilahi sebelum mendistribusikannya. Komandan Iblis Condor Hantu menyipitkan matanya dan terkekeh. Komandan Iblis Kera Emas mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Berat. Dengan patuh menyerahkan semuanya Awalnya, aku berencana untuk meninggalkan sisa makanan untuk kamu Namun, melihat bahwa kamu sangat tidak jujur Aku merasa bahwa kamu tidak boleh menikmati 20% itu Mata komandan naga langit iblis sedingin es ketika dia melihat lindung dan berkata Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga melonjak Pada saat ini Lindong tidak diragukan lagi menjadi musuh bersama semua orang karena treasury item ilahi. Tidaklah mudah untuk merebut apa yang menjadi milik Deep Lightning Mountainku. Di belakang Lindong, flame kecil mengungkapkan ekspresi ganas dan brutal setelah melihat situasi ini. Haha, sungguh berani. Komandan Iblis Naga Langit diejek. Segera setelah itu, ia melanjutkan dengan nada main-main. Terlepas dari trik apa yang kamu miliki. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari kita bertiga hari ini? Aura mengerikan menyapu keluar dari komandan iblis naga langit saat dia berbicara, seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Baik komandan iblis condor hantu dan komandan iblis kera emas juga mendesak aura panggung samsara mereka ke batas. Tiga aura kuat sepertinya bergemuruh, seperti awan hitam yang mengintimidasi. Rasanya seolah-olah tanah itu sendiri gemetaran pada saat ini. Tiga ahli panggung hebat samsara bisa memusnahkan Deep Lightning Mountain dengan flip tangan mereka. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lindung. Mata ini penuh belas kasihan. Semua orang mengerti bahwa pada dasarnya mustahil bagi Deep Lightning Mountain untuk mundur tanpa cedera dalam situasi seperti itu. Bahkan jika mereka menyerahkan semua benda ilahi, melarikan diri kemungkinan masih akan sulit. Lindong mengangkat kepalanya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyaksikan adegan ini ketika wajahnya yang awalnya tampak tenang perlahan-lahan menjadi gelap. Tanpa disadari, mereka sekali lagi jatuh ke dalam situasi putus asa. Api kecil, apakah kamu takut? Lindong menoleh, ketajaman jauh di dalam mata hitamnya tampak seperti sembilan kilat langit yang akan meledak setelah ditekan sampai batas. Kami tidak takut saat itu di wilayah Suan Timur. Apalagi sekarang, Flame kecil menyeringai dan tertawa. Wajahnya yang kasar ditutupi dengan tampilan yang tidak menyenangkan. Muncul bahkan lebih kejam daripada saat itu. Kalau begitu, ayo bertarung. Lindong tersenyum. Kegilaan dalam tulang yang perlahan-lahan menanjak di wajah mudanya. Kegilaan itu menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menjadi terdiam. Apakah orang ini masih tidak mau menyerah meskipun menghadapi tiga ahli panggung besar samsara? Mereka tidak tahu bahwa pada waktu itu di wilayah Suan Timur, ketiga saudara itu tidak menyerah pada lawan mereka yang kuat dan tampaknya tak terkalahkan meskipun mereka selemah semut. Itu sangat dulu. Dan itu sama sekarang. Hanya yang terbaiklah yang akan memilih untuk bertarung dan bertahan terakhir kali. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1090, Melawan Praktisi Tahap Samsara Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di Divine Item Mountain Range Samar-Samar bisa melihat kegilaan berkumpul di mata Lindong. Semua ekspresi mereka agak menarik. Tidak mungkin bagi mereka untuk membayangkan di mana yang terakhir mendapatkan keberanian untuk melawan tiga ahli panggung besar samsara. Perlawanan seperti itu tidak diragukan lagi mirip dengan menabrak batu dengan telur. Dia punya keberanian. Tapi ini terlalu gegabu. Haha, <laughs> orang yang sangat menarik. The Ghost Condor Demon Commander tertawa kecil. Matanya dipenuhi dengan minat saat dia menatap Lindong. Sangat mungkin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan tiga ahli super tahap samsara dengan kekuatan tahap kematian mendalam awal. Sungguh individu yang pantang menyerah. Komandan Iblis Kera Emas juga mengangguk. Jika bukan karena treasury item ilahi terlalu penting, dia mungkin merasakan kekaguman atas tindakan Lindong. Dia selalu sombong ini. The Heaven Dragon Demon Commander mengerutkan kening. Matanya sedingin es dan penuh ejekan saat dia menatap Lindong, seperti kucing yang menggoda tikus. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu memiliki nasib buruk untuk berakhir dalam situasi ini. Deep Lightning Mountain memang memiliki kekuatan dan Blood Dragon Hall harus membayar harga untuk menghancurkannya. Sayangnya, dua komandan iblis besar lainnya telah bergabung. Dengan cara ini, penghancuran Deep Lightning Mountain pada dasarnya diatur dalam batu. Jika tiga komandan iblis besar benar-benar ingin bergandengan tangan dan menghilangkan sesuatu dari daerah perang bis, tidak ada hasil lain yang mungkin. Mata lindung sedingin es saat ia perlahan melangkah maju dalam menghadapi tekanan kuat yang mengejutkan dari tiga komandan iblis besar. Setelah itu, mata hitamnya memandang ke arah komandan iblis naga langit saat bibirnya membentuk senyuman. Ayo komandan iblis naga langit, apakah kamu sudah lama tidak ingin berurusan dengan aku? Petik dua. Aku akan membiarkanmu mati tanpa dendam. Ekspresi komandan naga iblis langit gelap dan husyuk sementara niat membunuh melonjak di matanya. Lindong benar, dia telah menahan untuk waktu yang lama. Little Flame. Boneka itu akan menghentikan salah satu komandan iblis. Aku akan menyerahkan yang lain padamu. Lindong menoleh dan melihat ke arah api kecil. Setelah itu, dia menunjuk ke Sky Devouring Course di sampingnya. Oke, aku akan menyerang bersama dengan Tiger Devouring Army. Flame kecil mengangguk dengan serius. Dia tidak memiliki banyak teknik Lindong. Karena itu dia perlu meminjam kekuatan Tiger Devouring Army untuk menebus kesenjangan yang sangat besar. Lin Dong mengangguk, dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sebuah cahaya hitam keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju Little Flame. Apa ini? Little Flame meraihnya dan merasakan lengannya tiba-tiba tenggelam. Matanya mengeras saat kekuatan beredar di tubuhnya, memungkinkannya untuk memegangnya dengan stabil. Dia menoleh dan melihat palu hitam raksasa di tangannya. Simbol yang sangat kompleks dan tidak jelas menutupi palu raksasa sementara perasaan berat menyebar darinya. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi kental, mata api kecil menyala sementara kekuatan di dalam tubuhnya diedarkan ke batas. Setelah itu, palu diayunkan ke bawah dan semua orang tercengang ketika retakan besar yang tak tertandingi terbentang di tanah seperti ular piton raksasa dengan kecepatan kilat. Ini langsung membagi gunung yang jauh menjadi dua. Senjata luar biasa. Flame kecil menyeringai. Palu ilahi ini sangat berat dan kebetulan sesuai dengan tubuhnya yang kuat dan tirani. Semua prajurit di Lightning Mountain. Kamu semua akan diberi hadiah jika kami berhasil kembali. Lindong menatap kelompok centong dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini. Tong dan yang lainnya menatap palu hitam raksasa yang mengeluarkan riak menakutkan di tangan Little Flame sebelum mereka mengangguk dengan kuat. Sesuatu seperti objek ilahi terlalu jauh bagi mereka. Mengingat kemampuan mereka, mereka mungkin hanya akan dapat bermimpi memiliki satu dalam hidup mereka. Namun, Lindong saat ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kata-katanya. Murid-murid dari banyak ahli di sekitarnya menyusut setelah melihat ini dan kerakusan di mata mereka meningkat. Semua orang dapat mengatakan bahwa palu hitam raksasa di tangan Little Flame jelas merupakan objek ilahi kuno yang diberi peringkat pada peringkat objek dewa kuno. Sepertinya kamu memang memperoleh cukup banyak. Mata trio Panglima Naga Iblis berkobar penuh semangat ketika mereka menatap palu hitam raksasa di tangan Little Flame. Mereka bisa mendeteksi fluktuasi yang akrab dari palu raksasa yang memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa ini adalah item yang akhirnya gagal mereka peroleh sebelumnya. Ingin, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Lindong mencibir, kata-katanya setajam pisau, karena mereka sudah berselisih satu sama lain. Tidak perlu lagi bersikap sopan. Serahkan bocah ini kepadaku. Komandan Iblis Naga Langit berbicara dengan suara menakutkan. Keinginannya untuk membunuh Lindong sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri. Dalam hal ini, serahkan Jendralian kepada aku. Komandan Iblis Kera Emas memandang Little Flame dan berbicara dengan suara lemah. Aku akan melihat betapa anehnya boneka ini. The Ghost Condor Demon Commander memandang Sky Devouring Course dengan ekspresi aneh di matanya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka yang sangat kuat. Tiga komandan Iblis besar tidak menggunakan kekuatan pertempuran bawahan mereka. Meskipun mereka mengerti bahwa ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Mereka adalah tiga faksi terkuat di wilayah perang bis Mereka bertiga sendiri sudah bisa menekan hampir setiap lawan Karenanya, tidak perlu menggunakan bawahan mereka Lindung menatap wajah mengejek panglima iblis naga langit Tubuhnya perlahan naik ke udara saat kekuatan yuan di dalamnya diedarkan ke batas Cahaya hijau yang kaya menyebar di sekujur tubuhnya Sementara naga yang samar terdengar dari dalamnya Aku akan membiarkanmu mengerti betapa bodohnya menyinggung ahli panggung samsara. The Heaven Dragon di man commander dengan acuh tak acuh memandang Lindong. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan gelombang energi hitam putih dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kehidupan yang kaya dan kekuatan kematian bergabung bersama, memancarkan riak yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan yang mendekati reinkarnasi. Keisteriusannya menghubungkan langit dan bumi. Mengaung, seratus tato lampu naga hijau tiba-tiba bersiul dari dalam tubuh Lindong. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak punya niat untuk pemanasan. Seratus naga melonjak dan tinju dilemparkan. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya ketika menghadapi ahli panggung samsara. Bang, seratus tato lampu naga hijau berkumpul bersama. Mereka terbang melalui langit seperti komet hijau. Menyebabkan wajah banyak orang kuat menjadi agak suram. Bahkan para ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak berani secara langsung menerima serangan tingkat ini. Apakah kamu masih percaya bahwa aku adalah tubuh spiritual iblis dari sebulan yang lalu? Setelah melihat ini, komandan iblis naga langit mencibir. Energi hitam putih berkumpul di ujung jarinya. Berubah menjadi skala hitam putih seukuran telapak tangan. Skala ditutupi oleh gergaji padat sementara perasaan yang sangat tajam merembes keluar darinya. Seolah-olah ruang itu sendiri dapat dipotong. Karena bagaimana kamu telah membantu mengambil semua objek ilahi dari treasury item ilahi. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan ahli panggung samsara. Skala hidup dan mati. The Heaven Dragon Demon Commander menjentikkan jarinya dan skala hitam putih itu melesat ke depan. Itu sangat cepat. Celah terbentuk di ruang angkasa saat melesat melewati. Segera setelah itu, semua orang melihat cahaya hitam putih bertabrakan dengan komet hijau. Cah, tidak ada suara yang terlalu keras dipancarkan. Semua orang hanya bisa melihat lampu hijau hancur sementara lampu hitam putih kecil dibebankan ke depan seperti pisau panas melalui mentega. Langsung memotong melalui lampu hijau yang dibentuk oleh seratus tato lampu naga hijau. Pakar panggung samsara memang menakutkan. Cahaya putih hitam merobek lampu hijau. Momentumnya tidak berkurang karena tanpa ampun menembak ke arah Lindong. Dentang. Namun, kuali merah-merah besar muncul ketika cahaya hitam putih hendak menabrak Lindong. Suara metalik muncul dan kuali besar itu langsung tertiup angin. Lekuk dalam telah muncul di permukaan kuali keras. Lindong menatap lekukan di burning sky cauldron saat matanya mengeras dan lekukan naik di dalam hatinya. Hanya setelah benar-benar bertarung melawan seorang ahli tingkat ini Ia menyadari betapa kuatnya mereka Delapan tingkat gerbang langit terbakar Ekspresi di mata lindung berubah dengan cepat Dengan teriakan sedingin es Delapan sinar lampu merah-merah tiba-tiba berdesing keluar dari burning sky cauldron Berubah menjadi delapan pintu merah-merah di langit Energi keluar dari mereka Berubah menjadi gunung berapi raksasa yang turun ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Bang, Lightning melintas di tangan Lindong dan Lightning Emperor scepter muncul. Sembilan naga petir bergegas keluar dari sana sementara Guntur memenuhi langit. Lindong menggunakan segala macam teknik sejak awal di muka lawan seperti itu. Serangannya luar biasa, menyebabkan kejutan besar muncul di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli tahap kematian mendalam awal yang memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh. Trik tidak penting. Namun, Panglima Iblis Naga Langit hanya tertawa di hadapan serangan ganas ini. Tubuhnya tidak bergerak, hanya ketika serangan akan menimpanya. Cahaya hitam putih berkumpul di luar tubuhnya dan berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih melingkar. Bang Bang sebuah gunung berapi dan naga petir dengan kejam menabrak penghalang cahaya hitam putih, tapi dia tetap stabil seperti batu. Cahaya putih hitam mengalir seperti perpaduan hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Riak energi secara bertahap memudar. Semua orang menatap komandan iblis naga langit yang benar-benar aman di bawah perlindungan penghalang cahaya hitam putih karena mereka diam-diam menggelengkan kepala mereka. Kesenjangan antara keduanya terlalu jauh. Kamu memang sangat kuat. Lindung dengan lembut menurunkan tangannya setelah melihat adegan ini. Sementara napas emosional melintas di mata hitamnya. Panggung Samsara memang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan ketidakberdayaan yang dia rasakan setahun yang lalu, dia yang sekarang dipenuhi dengan niat pertempuran. Kamu harus berhenti berjuang jika menyerah. Ini akan lebih mudah bagimu. Komandan Iblis Naga Langit tersenyum. Senyumnya mengirim rasa dingin langsung ke tulang seseorang. Menyerah, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Komandan Iblis Naga Langit. Selanjutnya, ejekan muncul dari sudut mulutnya. Dia belum menyerah ketika dia sangat lemah saat itu di Unik Devil City. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang situasi saat ini. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku peroleh dari Treasury Item Divine? Lindong tertawa. Dia perlahan mengangkat tangannya ketika lima lampu warna yang berbeda berkumpul di dalamnya Pada saat yang sama, riak yang sangat menakutkan berasal dari cahaya lima warna Sepertinya kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba mulai memberontak pada saat ini Karena kamu ingin tahu, aku akan menunjukkan kepadamu Suara lembut memudar saat cahaya lima warna mengembun Di bawah Yuan power yang menyatu